Assalamualaikum. Terima kasih kepada Indomie Taiwan dan HIMAS Universitas Terbuka Taiwan sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi Halo assalamualaikum. Welcome back to my channel, History Helen. Oke okay guys, di video kali ini aku mau unboxing hadiah dari Indomie Taiwan yang bekerja sama dengan Universitas Terbuka di Taiwan. Apa aja ya isinya? pastinya kalian udah penasaran kan makanya aku mau unboxing bareng-bareng dengan kalian guys jadi di video sebelumnya aku tuh ikutan lomba kreasi Indomie pas bulan Ramadan kemarin ya guys ya awalnya sih iseng-iseng aja gitu kan daripada nggak ada kerjaan dan emang kebetulan aku lihat di beranda sedang mengadakan lomba kreasi dari Indomie sempet bingung sih mau bikin apa gitu soalnya pengen bikin sesuatu yang berbeda daripada yang lainnya. Makanya aku punya ide bikin donat indomie. Oke, kalian bisa nonton videonya di link ini ya, guys. Nah, seperti apa sih hadiahnya? Serius aku juga penasaran loh karena ini baru pertama kali aku buka dengan kalian langsung di video YouTube ini ya, guys. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment and share di media sosial kalian. kalian gak penasaran, mari kita buka satu persatu hadiah dari Indomie Taiwan, bekerjasama dengan Universitas Terbuka di Taiwan sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak yang sudah uh, memberikan kepercayaan kepada saya menjadi salah satu pemenang, dan Alhamdulillah nggak nyangka banget karena pesertanya itu lumayan banyak, kreasi mereka juga bagus-bagus banget, terima kasih udah memberikan kepercayaan dan penghargaan yang sebesar-besarnya sehingga aku bisa menjadi juara satu di lomba kreasi Ramadan ini terima kasih nah guys barusan aku pegang itu piala ya aku coba pisahin dulu di sini ada dompet atau tas ini bisa buat naro aksesoris atau barang-barang kecil lainnya ini juga buat anti panas ya kalau kita di kompor. <gif> Bagi yang suka masak-masak ini penting banget. Ada lagi banyak banget nih. Berbagai macam uh, varian rasa Indomie dan bumbu dari Indofood. Ini butuh banget ya, apalagi aku suka masak kontennya tentang kuliner so ini terima kasih banyak sangat bermanfaat hadiahnya lalu apalagi ya guys nah ada lagi di bawahnya ini sama tas yang kayak tadi ya ini serbaguna bisa dibawa kemana-mana buat barang-barang yang penting-penting aja gitu ya kayak cesan atau dompet <laughs> ada lagi ternyata guys ini di bawahnya seperti apa ya, ini lucu banget. Pokoknya, ini terima kasih ya buat Indomie Indofood. Banyak banget hadiahnya, ini bisa buat stok berminggu-minggu, <laughs> dan ini ada satu buah mangkok. Wah, lucu sekali! Ada tulisan Indovinya, ini bener-bener buat kenang-kenangan ya, guys. Apalagi aku tuh suka kalau bikin konten masak pasti warna piring mangkoknya itu warna putih aku suka banget, thank you nah ini yang terakhir beberapa varian rasa indomie ada mie rebus dan mie goreng, juga ada pop mie eh, aku susah ya mau ngungkapin ini terima kasih banyak benar-benar sangat berterima kasih buat pihak-pihak yang sudah ikut serta dalam berpartisipasi khususnya buat uh, admin Indomie Taiwan yang sudah bekerja keras buat memilih para pemenang guys <laughs> banyak juga ya terima kasih ini stoknya aku suka banget walaupun di Taiwan gak pernah ketinggalan makan Indomie, karena Indomie selera seleraku <laughs> oke aku coba rapikan dulu ya aku coba rapikan dulu nanti mau buka pialanya seperti apa, nah guys ternyata ada apa ya ini seperti kertas jadi penasaran Kira-kira hmm, ini apa ya? Coba kita buka bareng-bareng ya guys. Ribet juga ya kalau sendirian. iya <laughs> kalau ngerekam sendirian. Wah ternyata ini sertifikat yang diberikan oleh pihak Universitas Terbuka Taiwan, juga bekerja sama dengan Indomie terima kasih, terima kasih banyak ini suatu penghargaan yang luar biasa, aku coba memanfaatkan waktu sebaik mungkin, yang kira kiranya bisa bermanfaat untuk orang banyak oke, okay? <tuh> <tuh> benar-benar surprise banget ya, thank you nah ini pialanya guys aduh jadi penasaran ya <laughs> Pialangnya tuh itu udah bagus banget keren warnanya gold hmm, Oke okay. kita buka ya pelan-pelan karena aku ngerekamnya itu sendirian susah naro handphonenya mana enggak ada tempat buat naro tongsisnya yang mending nyaman ya bikin videonya <tik> Dapat piala lagi nih yang kedua kalinya sebelumnya itu dari pihak goldstar dan dapat sertifikat juga aku seneng banget sangat bersyukur bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik dengan hal-hal yang positif semoga semua konten yang aku buat bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya jangan pernah menyerah ya terus berusaha kita bisa berikan yang terbaik bukan hanya menggunakan medsos untuk membuang kuota pulsa yang enggak penting, tapi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu atau peluang itu dengan baik insya Allah, itu bisa jadi uh, batu loncatan atau sebagai wadah penghasilan tambahan kita ya guys, untuk teman-teman semuanya, kalau kita bisa manfaatkan peluang dengan sebaik mungkin banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat di media sosial itu guys. Jadi bukan hanya tempat hiburan, sharing informasi, berita dan lain sebagainya, tapi di media sosial juga bisa menghasilkan uang. Yang penting kita terus berusaha belajar bagaimana caranya uh, memanfaatkan peluang tersebut. Oke, okay? jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, putus asa, terus berjuang. insya Allah akan indah pada waktunya. Allah akan berikan rezeki di waktu yang tepat. Tetap semangat buat kalian para pejuang giveaway, pejuang kuis, dan lain sebagainya. Uh, tujuan kita sama: ingin mencari tambahan penghasilan, ya. Apalagi di zaman pandemik seperti ini, uh, mencari pekerjaan susah kadang kita juga ya lebih aman, emang di rumah aja. Dan ini salah satunya, kita bisa menggunakan media sosial dengan baik untuk mencari tambahan, ya, penghasilan. Oke. Okay? Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian Halo assalamualaikum Terima kasih buat Indomie Taiwan dan Himas UTT uh, Sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi juara satu di lomba kreasi Ramadan Semoga kedepannya lebih sukses dan semakin berkembang pesat. Terima kasih Halo, Assalamualaikum Terima kasih kepada Indomie Taiwan dan juga kepada Himas Universitas Terbuka Taiwan sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi salah satu pemenang dalam lomba kreasi menu Ramadan.